Walaupun, walaupun hidup seribu tahun, Ayat. kalau tak sembah ya apa Walaupun hidup seribu, ha? kalau tak sembah ya. Alif bata itu. Alif bata alesa rosa e since we in thought kap nun malif batu batu walaupun hidup iya dalam Walaupun hidup seribu. Ma, ma, ma. Nak bunuh. Adam. Minta di kakak Agung. Agung terim. Ayah lelendong. Duduk iya, duduk nu. Kayak ayah duduk. Ayah duduk. Minta jajan terus. Tak akan. Bilang ya. Eh. Terima kasih. Siapa? Aku, aku Mama satu. Terima kasih. Walaupun hidup seribu. Aku. Kalau tak sembahyang yang apa pun <laughs> ya. ya. ya. Lagi unit dia lagi Dia Terima kasih. Dadang. Mama awalnya iya aja ya. walaupun hidup seribu tahun ayo terus kalau tak sembah nah, ya ada gunanya ada gunanya ini aja eh kotor kayaknya bisa saling tawon saling ke dalam Teman doang, <laughs> oke,